di channel Karni Wahyu. Uh, jadi pada sore hari ini saya mencari batu aki seperti biasanya di Sungai Jiro. Memulihkan Sungai Jiro. Waduh saja sampai uh, di pantai yang ada di uh, Sungai Jiro. ini saya temukan. Baru saja saya temukan batu akik. Uh, sangat aneh sekali ya. Uh, batu batu akik ini pada warna. Batu akik Putih, ataupun di tengahnya ada warna putih. Di bawahnya ada warna hitam, kita bisa melihat. Harusnya <Syukur> saya temukan di aliran sungai, aliran sungai Hero. batu akinya kita lihat warna di dalam batu akik ini sangat terlihat jelas seperti bintar panda ya teman-teman beruntuk hewan panda bisa kita lihat sangat indah sekali. nah dibilang karena jalan sekali kita menemukan batu akik yang Menemukan baju aktif, ya, sangat unik, ya, untuk sekali. Sekali lagi ada warna hitam di atasnya seperti bola mata panda. Di bawahnya ada empat warna putih yang lumayan besar ya. Di bawahnya lagi warna warna hitam sangat jelas sekali. jelasnya nanti kita akan membuat uh, cincin Kita ambil di atasnya Ataupun di bawahnya nanti kita tinggal gosok Kita merapikan uh, batu api Supaya dijadikan cincin Kita gosok dulu Kita poles dulu batu api ini sudah jelas uh, bagaimana Rp.I.R. Ya? di oke okay, teman-teman jangan lupa di komen ya uh, share dan juga uh, subscribe yang kita nanti mengajukan api uh, yang terbaru ya kan? uh, seputar penemuan penemuan terbaru ataupun uh, informasi informasi terbaru tentang uh, batu api yang ada di uh, tiro. Oke okay, teman-teman, kita simpan dulu batu aki ini. Kita... ...coba mencari di tempat yang lain.